Ah, lu di sini, hmm. lu, lu pada di sini ntar pancing dia. Gua pancing dia ah, ke arah ya? lain. Ha. Eh, di belakang, di Aduh, kena lagi, kena pertama, kena pertama. Kena pertama. Kenapa kena? Kena pertama loh dari tadi. buku-buku di situ dia kontak. Aduh, kena lagi. Kena. Lagi. Kena lagi loh. Udah lama mati nih. Oh, musiknya ga ga bisa diburu. ga lagi ekon dia ke pintu ya tadi tarik gaya ini, ini, ini, ini. aja petani tadi apa? apa? apa gitu aneh? coba ke gap deh lu, lu dimana her? lu, lu dimana? Nah, dap oh. si, si mana? nah depan gua doang cekak jarak cekak oh si nirza mana? ngga coba ke gap deh oke okay, bentar cuman gap oma doa ya lu ke gap, Udah gua anjing. Eh. Ah. Aduh. <laughs> wow. ya. aduh musiknya. Aduh. Oh my God. Suara, suaranya, suaranya. ayo, ayo, ayo, ayo. ini apa? Atau nih. dekat di atas ada orang. Oh, di atas. Itu seduh. Dia itu Eh. Gas aja lah anjing. Pantang loh. Eh, sini sini sini sini <laughs> sini. ada jurang, eh. Ya. Jangan, jangan, jangan. Ada ada Sama. ada jurang. Terus ke mana, weh? Yuk, ayo, ayo. Ke ke nih? kiri kanan. Eh. <tuh> oh, ada satu orang aja, Bro. kanan kanan kanan kanan. Allah. Oh, karat. Wah, micet gelebet anjir. Gelap sumpah kan ya ini. Buntu. Buntu. Eh, ada kiri. Oh, mau mau. Bangkar masalah galing kan tadi. Tuh, mesti cari kunci apa gimana nih? Bisa-bisa Astaga, lorong lagi dong. Kok nggak masuk? Kok nggak bisa masuk? Ah, baru saja. Sumpah nih lorong lagi anjir. Nuh, no. escape dari hotel. Kita harus keluar dari hotel ini sih. Ini hotel macam apa juga? Tengah tengah goa gitu. Ruuh gitu. Kita lagi nggak nggak ini namanya halusinasi nih. Uh, kaget goblok blue. <laughs> Untuk <gak> ngeliaturat. <laughs> Untuk nggak nuliat tumpah itu tadi udah ada setan nangkep gua anggih kok gerak gerak ini bisa di this is all you're doing man ayo guys wah ngalutuh nih ada musik loh yoi ada gua ada waduh dekatnya gua gaada lu yang kena bro oh, di situ dia lu yang keberet ga itu tuh tuh parah apa sih ada Oh ini, oh, ini, eh, empat puluh, empat puluh, empat puluh, empat puluh, empat masih empat puluh, empat puluh, empat puluh, empat puluh, empat puluh, enggak eh jangan di ya. ini puluh, empat puluh, empat <tuk> kagetnya banyak nih oh baterai kalau petanda deket kayak musik nih ini oke okay. hidup deket di kiri deh di mana hidup ini paling mana gue tinggal lanjir oh ini satu suco step ini kiri ya ya ya kiri ini kiri datang maju maju maju Jangan diremehkan, tapi Gak Iya, bener -bener. tapi... Kita dengar saatnya aja ya suara musiknya mana? Wah, air. Ah, <laughs> Wah, deket Wah Lo Kayaknya kayak Ren ada satu orang mancing, satu orang mancing biar biar kita bisa lewat. yaitu Oh. Come on man. Come oh. on. Right here. Right here. <laughs> Come on. No. Tidak oh. bisa, tak. Right, oh, here, right here rakih okay. ya lu mau lihat gua lu mau lihat gua gua stepannya enggak gimana cerah? Oh Mati tuh <laughs> gak, gak, gua Gak, Enggak gua enggak mati gua enggak mati gua gua lewat oh, ya gua lewat gua ketemu lu oh, gua ketemu lu goblok kaget <laughs> mantan tuh suaranya Oh suaranya Ya elu eh, pergi gimana gua sendiri anjir kok gitu sana lagi <laughs> Gimana cerah ra sekarang tunggu tapi. Tunggu dia diam tunggu dia diam baru kalian lewat aja udah oh aku juga bisa <tuk> oh bisa bisa kan si biru tadi pasti nggak bisa mati kalian ya? kiri ya kiri oh. ya nggak tahu ini di mana nggak tahu oh, kamu mau sini oke okay. <tuk> Oh, La lo nya pada. Oh, kan gua sama dia dong. Hah? Tinggal. Oh uh -huh. nah, ini iya, kan. Kita nanti posisinya di bawah paling bawah nih. Oh. Ya ya, ya Berarti kita dari sini kalau mau ambil jalan itu aja. Hmm. Kiri, baru langsung kanan. Bentar, oh, ini, kan, kanan. ini kan kita lurus dulu nih. Kita kita lurus ah. baru kiri, baru lurus. Ah. Oh. ayo kita ambil yang kiri kanan okay. ya? kiri yang kiri yang kiri kan ada dua, dua jalur tuh oh. yang kiri kan ada dua, dua jalur tuh nah kita oh. ambil yang kanannya yang atas kanannya yang ada putih putih tuh biar cepet iya yeah, iya yeah. terus kita pakai onjung apa ya, coklat tuh coklat apaan apa nih Hmm. Eh, pada di mana sih? Naik lift ya? Eh. Ya, eh, mendarat kan. Kita nyanya. Arah mana? Kita tetap lurus dulu. Ini nih, lu lihatin peta. Ini, ini lurus, ini lurus. Lurus terus. Oh, kiri. Oh, kiri, lalu, kiri lalu. lagi, kanan. seseorang ada di screenshot apa gimana nih? Huh? <laughs> oh iya gue ini gak? hehehe iq 99 eh lo ngertepang gak ya? oh enggak oh tuh, udah ada siaran si Hernando ayolah guys guys guys iya lupanya mana? ayo ayo Bersa. ayo ayo ayo berarti ini ke kiri ya? iya re berarti di kanan kanan iya, iya. kalau oh, kanan ya oke bismillah bener bismillah headshot bismillah, <laughs> bismillah headshot mech <laughs> loh doko bener kan ya? loh waduh <laughs> edaran mana? itu ringan aja kalau kejarannya ya. Ros, argoni. Argoni loh. Tadi. Lah, bur. Stop. Eh, udah balik, udah oh, si. balik, udah balik, udah. Pergi mana Udah, udah. Eh, pas kok kiri ya? Ke kiri dia. Ah. Oh. Tadinya h h Oke oke oke kan? Aduh ini ada giniannya sih. kita Serius. Hah dia. Sesat. Oh, di deh kanan nih. yakin? kan. Eh kan. Oh, udah 1. Uj, ram ram ram ram, bisa cepat banget. masih, masih, masih. Adem, mas... oh. aja masih aja. aduh, bos. lewat kiri aja lebih lewat kiri lebih ini, lewat kiri lebih cepat. oh uh, lebih cepat tapi yakin aman gak deh? mantap aman. Yes. Nah hmm. ini. Pokoknya oh, kan, oh. gua udah ngetap ada yang lari langsung kabur Oh, itu kan. Okay. Oke. Ini dia nih, di sini biasa di, di perempatan ini. Nih. Nah, tuh, tuh tuh, tuh uh. ada suara tuh. Nggak ada suara oh, iya. napas tuh. Oke. Okay. Oh, di depan. Wah. Gua pancing dah, gua pancing, gua pancing. Tuh. Kak, maju ke mana nih? Ya? Maju, maju, maju. gua pancing, gua pancing. Di kanan kanan-kanan eh, mau dikejar mana gue ih ih, ocak oh, oblok, oh, goblok oke, okay. nah ini mati, okay. ya? mati ya, mati ya lu, ngai. Ngai. Oh, lu mati mir enggak, enggak, dan saya masih dikejar terus aku di pertigaan nih ya? oh mau ngeliatnya ini eh ini Duh, ketemu yuk kaget sumpah <laughs> maaf maafan maafan maaf. belakang belakang eh baik baik baik terus nggak oh, ada nggak ada ah ini ini gua, gua ingat petanya nih ini lurus lurus habis lurus. lurus itu kita belok kiri belok kiri terus di sini kita belok kiri habis nih Okay, mudah-mudahan benar, mudah-mudahan. Mudah mudah. Aduh, waduh, waduh, waduh, Mundur, mundur, seperti kata tukang parkir. Mundur, oke, okay, <laughs> maju. Mundur, maju mundur oke. Lewat, lewat, lewat, lewat. Eh, balik ya? gas lewat, lewat. lewat. Ini, ini, ini. Ini, ini. Ini, sini sini ini. Kiri, ini, kiri, ini. Kiri abisnya kita kiri ya, abis kiri ini habis kiri ini kita kanan, ya. abis kanan ini kita kanan Oke. lagi. Oke. Aduh. Nah, di sini di sini. Gue lihat peta dulu, gue lihat peta dulu. Abis kanan ini kita ke kanan lagi, kita ke kanan lagi, kanan lagi. Ini eh, kanan. Cepet banget. Kan abis, ini kiri. abis ini kita ke kiri. Abisnya kita ke kiri. Maksudnya kita ke kiri. Oke. Abis ke kiri. Baru. Abis itu kanan. Oke. Ini kiri. Nanti nanti nanti. Oke kita ke depan, ke depan, ke depan ke depan, ah, ini kanan, ini kanan, ah, ini kiri, mm. ini kiri, ah, ini baru kanan nih, baru Terus kanan sekali, Nah, sampai nih, wih, oh, dah, wah kanan, oh, yes, yes. finally hifun, Oh, okay. yes, enggak <laughs> nih, enggak, ini game yang bikin niat sih, eh, chapter, chapter tiga, ada siapa oh, okay. lagi? Hmm, astaga! Itu apaan? Ini kan bisa, ya? Enggak kan? Aduh, ini apa? Gaduh, ini apa? Oh. Ini kemana sih?